Nah, ayah tengah berniaga ni. Jangan main-main kat lah takut kui basi nanti. Salah. Wah, nah, umatlah Haji ni. Ya. Entah maji je. Ah ah. Maji, maji, apa? Tak. Ayah ada satu punya ni, 100. Yang ditai-tai gambut tu dahlah tak banyak. Ya, tai-tai rambut tu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat cuy ya Dan salam sejahtera buat korang semuanya cuy Oke, okay. sudah cukup lama banget kita nggak mereaksi atau melihat lawakan-lawakan dari sepatu reunion cuy ya Apalagi membicarakan tentang Jeb Sepatu cuy ya Salah satu komedian favorit saya juga cuy Saya selalu memfavoritkan Jeb sebab ya Koran tahu sendiri lawakan Jeb itu seperti apa cuy ya dia selalu mengeluarkan lawakan-lawakan yang spontan dari segi bercakap gitu cuy ya kalau orang yang sensitif dengan uh, bercakap yang berlebih mungkin koran tak cocok gitu ya dengan lawakan-lawakan Jeb sebab Lawakan Jep itu memang menurut saya ya menurut saya Dapat banget dengan humor yang ada di Indonesia gitu cuy ya Kan selera orang itu berbeda-beda cuy Pasti banyak juga dari orang yang gak menyukai lawakan-lawakan Jep Tapi kan pendapat orang itu berbeda-beda cuy Dan saya salah satu yang sangat suka dengan lawakan Jep ya Spontanitasnya itu yang saya suka dari Jep gitu cuy ya Oke okay. uh, ini kan copyright gitu ya Jadi saya ingin memanfaatkan akan video shot ya jadi di sini kesannya kita akan melihat uh, sepatu Rionian itu uh, dari segi durasi yang pendek tapi uh, banyak gitu ya intinya kita mengambil video dari video shot coy ya video shot jadi ini bisa dikategorikan adalah kompilasi. Kompilasi lawak-lawak sepatu reunian cuy. Jujur aja karena saya kangen banget, cuy. Sumpah sudah lama banget ya kita enggak melihat lawakan-lawakan sepatu reunian cuy ya. Apalagi posisinya lawakan itu cuman dipublikasikan di Malaysia. Saya ini orang Indonesia, jadi enggak bisa melihat di TV, ya bisa melihat di apa, nah acara-acara tertentu gitu ya cuy ya. Jadi, kita memanfaatkan video shot ini, cuy. Karena banyak yang pastinya upload di video-video shot, apalagi durasinya pendek. Ya, walaupun banyak yang sudah saya tengok, tapi tak masalah, cuy. Ya, kita pilih-pilih aja di sini, cuy. Yang mana yang membuat kita itu bisa bernostalgia atau membuat kita itu intinya yang bisa membuat kita itu tersenyum, tertawa, gitu, cuy. Ya, karena saya di sini ingin menghibur diri saya sendiri juga, gitu, cuy. Ya, jadi kita istirahat dulu untuk mereaksi, berbau ceramah, gitu, cuy. Ya, jadi saya ingin menghibur diri saya sendiri dulu, cuy. Okey, langsung aja video yang pertama, cuy. Ya, 321. Pakcik nak cucu ke? Nak apa? Cucu. Cucu. Nah, ini. Video ini pernah saya tengok, cuy, ya. Uh, ceritanya macam mana saya sudah paham, cuy. Cucu apa? Oh, cucu. Pakcik <laughs> bukan nak kalau cucu pakcik ikut rupa-rupa kamu, okey juga. <laughs> Ini kalau udah gue dia keluar padi tempat satu di kalam, kayaknya balik. <tuh> Pacik tanah cucu ke? Tanah apa? Cucu. Cucu. Oh iya, gue <gulai> ngerti yang dimaksud gitu ya. Cucu. Cucu. Eh, uh, korang bisa cari tau sendiri lah. Yang pastinya saya sudah paham gitu Yang dimaksud cucu gitu ya. Video yang kedua cuy. Ini random ya cuy. Ya, random saya ambil langsung dari shot yang sudah di disiapkan gitu cuy. Awas, <tuh> cuy. Nah ini juga saya sudah pernah lihat juga. Tolong saya juga, saya yang tak di rumah ini. selamat di rumah <laughs> ala sayang molor tolonglah tolong sama macam saya ni. Saya yang tak sama beli rumah kan. <laughs> saya. saya yang terselamat sampai di rumah. Okey next. Cikgu. Apa ini Apa ni pick up line non stop? Ya, ini ni keren-keren pick up line ini Cik. Kau betani. Saya. Ya, ambillah cikgu. memang tak ada masuk apa-apa. Oh. Apa nama ratu gelay? Salah satu ratu gelak juga di Malaysia, Cik kan tapi cikgu dah menang di hati saya. Asik. Cikgu. Ambil ni cikgu. Ya apa pula? Ini sempoa. Kiralah kalau boleh cikgu kira betapa banyaknya sayang saya pada. Bertubi-tubi je. Tiga. Cikgu. Ambil la file ni cikgu. Ambil la ni. Dalam dalam file ni cikgu baru tahu Rafia betapa sayangnya saya pada cikgu. Hush, Tiga. Satu lagi ya ah. Empat Ambil ah. lagi cikgu Ambil lah nih cikgu. Ah, ah, ah, Ambil ah. cikgu nih ah. Telefon Ambil Cikgu Ambil ah. ya, Kalau rumah ya, jadi... saya Kok cakap saya takde <laughs> <Cikgu>. Beda <laughs> Kirain masih pick up line Ternyata bukan gitu ya Ada sumpah Kangen banget gue cik Lawakan-lawakan jep ya Oke okay, next Waalaikumsalam Aduh, masalah <pek> betul. <bernimana> Ih, jadi siapa dia? Eh, kau nyanyi Eh, <gibu> eh tadi kau <tengok> nyanyi ya? Jadi vincang. Tak sangka kau boleh nyanyi? <tuk> eh, duduklah. <tuk> <tuk> jadi siapa? Kenapa <tukheimer> macam? Tidak ada lagi, kita kan bila Tak, masih renesa lah. <laughs> oh tak ada masalah. Cik, aku tak ada lah dengan orang-orang ni. Ini ah, dah dah pulang dah pun, yang ni? Dah bos. Ini ah, hari tu ada orang tempah untuk tahun bau Cina. Salah. Iya, menempahnya. Katanya teringin nak makan songkit. Dia buat tarian aja. Tak tahulah. ini perasaan macam dia Aduh, masalah. Gak di sini, cik meniru siapa? gitu Jay? Kok <Guk> kayak jadi Apa namanya Kayak pondan gitu Cik <laughs> Oke okay, next Ah uh, Kenapa ni? Kenapa ni? Apa ni? Uh, oh ni Kalau ini saya sudah pernah Tengok juga ya Tapi saya lupa lagi gitu Cik ya. Lawakannya seperti apa gitu Cik Cui Ha? Budak ni motor Relax je kan? motor Oh <laughs> Abang, apa apa dah jadinya? Abang, apa apa buat? Ah. Mana abang tahu? Bukan abang. <laughs> abang, abang, abang, abang. Abang ini? Ya, ya, ya. Gua baru ingat di sini, apa? Spontanitas dari apa? <laughs> Pak itu, bikin ngakak gitu je, ulang-ulang. Takkan, tak dengar tadi cakap. Nanti kata. Hahaha. Kalau ada yang yes. goreng, banyak penggadang yang berlaku di sini. Ya. Kau beli aku ya. Betul kau pulis tau, dia ada beli. Ini ya bapak dari Sonsul Yusum ke? Saya bawa dia ke Balai. Ya. Sudah selamat cerita ini. Mawah dan abang, Mawah mawa teruslah menjadi Mawah. Biar abang jadi tanah. Kurang-kurangnya, Mawah <laughs> pernah tumbuh ke kan, abang. <laughs> Ya, yeah, sini, uh, sini, di sini Kenapa ni, ini. kenapa ni? Apa ni? Bok uh, ni, kenapa ni? Nasib ini baik, bantang. Ha? Budak ada cua motor. Relaks dia kan, cua motor. <laughs> oh. apa apa dia jadinya? Abang, apa apa buat? Ah. Mana abang tahu? Buka top. <coughs> nah, abang, apa ah, dia? Dia, dia, dia. dia, dia, dia. dia, dia. <coughs> <coughs> mungkin, mungkin menurut korang itu enggak kelakar cua sepi. Bagi saya itu kelakar banget, dia.. Dia siapa Bisa mengeluarkan lawakan seperti itu yang.. Original banget ya, menurut saya sih cuy ya <laughs> Sumpah.. Bayar, bayar. Kangen banget, sumpah.. Oke.. Okay. Next video selanjutnya hey, you know that guy that I Which guy? That's yeah, amazing tuh. Yeah. Oh, uh, sorry, sorry, sorry, I beg your, <laughs> so, so beg your pardon. It's okay, it's okay, it's okay. Just, it's okay. Uh, just. Uh... Hey, what, what hey, for the time ah? Uh... <laughs> no, no, no. What about itu buku itu? You know that guy that I mentioned? Iu. Oh. Juga terlalu uh, iya uh, pas bahasa Inggris ke atau gimana sih? kalau uh, apa uh, Rahim kayaknya sih jago banget sih bahasa Inggrisnya. Tapi <laughs> di sini kayak ngasal gitu ya. It's chubby, I'd like to repeat again. Which guy? <laughs> yeah, amazing too. Yeah. I'm oh, uh, sorry, sorry, sorry, I beg your pardon. So, so, so, I said, is okay, is okay, yes. Is that what hey, was the time, ah? As? No, no, no. What about that the Hey, <laughs> no. ah, you know that guy that I mentioned you before? Which guy? Just yeah, amazing yeah. too. Yeah. I'm oh, uh, sorry, sorry, sorry, I beg your pardon. <laughs> so, so, so, I said, is okay, is okay, yes. Is that what hey, was the time, ah? No, no, no. Pardon. <laughs> <laughs> what, pardon. <laughs> <No, no, no. laughs> <laughs> <book> <laughs> denger tuh kayak pasif gitu ya ternyata salah ya maksudnya salah salah tempat gitu <laughs> malu sendiri oke okay, next video selanjutnya lagi cuy Jep, anak farit adalah... mak farit <laughs> salah apu salah jap jap Allahu akbar apalah mak mak teringat apa kau di belakang tadi dan ninggal jap tuh enggak apa-apa maksudnya alo apa alo udah ya, meninggal jepun cepat sangat emoji tu ya. oh <laughs> nama mak. oh ya tapi itu belum cukup amalnya mak. <laughs> Jeff? oh disebut ya iya oh, salah oh, oh, oh, langsung oh, dia balik gitu iya teringat Tak namanya yang nak banyak, oh, banyak Jep Arwah Abah Arwah Abah Oh semangat nama Aruha, tu terang pari maafkan, maafkan Mak Maafkan Mak Biarlah pari Dia tetap bukan jodoh yang terbaik Yang boleh jaga Mak Ya Tepat sangat umur Jep tu ya Ada arwah Abah kau Bukan orang lain Yelah Mak Tapi tu lah Mak Belum cukup amalnya Mak Oh sebab sebutan awal ya Jep Salah sebut di sini Jep <laughs> okay next video selanjutnya Kau pun tahu ayam bukan makan sangat benda manis-manis Ayah kalau bi biasa yang ayah makan Durian campur mayonis Durian. <laughs> Kismis cecah gula Lagi? <laughs> mana manis? Ya Ayah ayah bayangkan Aduh. eh Kalau kata so I... potong kaki macam mana? <laughs> ayah potong balik kaki dokter tu Suka-suka <laughs> nak potong kaki orang Hah? Ini dia kena makan hari ni. Okay, ni, satu. Ala tak payahlah kau percaya doktor tu. Mana ubatnya. Salah. Oh ni ni. Besok ni memang kena pegang makan. Boleh makan eh? Yeah? Eh senjata tu orang mukmin tu doa. baik kita berdoa aje. Jangan kau pun tahu ayam kan makan sangat benda-benda mana gimana ya kondisi sekarang ya Sepaturianian ju ya. Enggak pernah mendengarkan kabar-kabar itu lagi ju Selama ini itu. Apakah benar-benar memang sudah gak mau bergabung lagi atau gimana? Aduh, intinya saya kangen banget sih, Cuy. Dengan lawakan mereka berdua gitu ya. Kemisri mereka itu dapat banget sih. Oke, okay, next video selanjutnya. Apalah. Cium-cium dari sedot-sedot telinga. <laughs> Suara. Aduh, ya apa Oh, habis suaranya rahim di sini, Cuy. Doktor Ya Macam mana doktor Tapan dah habis Hampir jatuh. <laughs> doktor Ini kursinya yang salah kah Doktor Tapan dah balik, ya. ya. balik. Ni semua salah Doktor Saiful apa? apa ni Dia takut-takutkan Tapan sampai Tapan lari tau Ha Eh Tapan lari Kau cakap apa ya. Tapan lari sebab doktor. Yes. Oh ini ada tapan. Itu bagaimana eh. ceritanya Rahim hampir jatuh tadi. Enggak bisa di ini ya. Apa ni? Eh kau apa ni? Betul ke doktor? Eh, kau tu kerja dengan aku. Yang kau buangkan aku ni kenapa? Apalah. Kita Cio ulang dulu je. Ini kursi sana seperti ini kau bisa. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Doktor. Macam mana doktor? Tapan dah tu doktor. Ush, beneran sih. <laughs> Terjatuh. <laughs> doktor. Kursinya gitu, ya. Tapan tadi duduk ke. Doktor. doktor Tapan dah balik. Us hampir jatuh. Ini acara live kayaknya cuy ya. Putarinan live ni je yang yang tour ini. Okey video selanjutnya. Dalam dunia ni Nadia je yang cantik. Sarianti tak cantik? Hah? Sarianti. Eh cantik, <laughs> Dia jadi tapan ke? <laughs> tapan, Tapan tapai. Oh iya tapan. Eh, tapan dah tak gila. <laughs> <laughs> eh? Tapan. Jangan nak personal eh. Nadia tu dah kahwin lain Yang depan mata tak nak Nadia Eh Nadia Zila Selama ni awak baik-baik Awak cuba ambil hati saya Awak ingat saya akan jatuh hati begitu je Eh <laughs> Kalau pick up lain tak kuat tak dapat tau Iya yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Eh Ah, Apa beza awak dengan Boyan ni? Uh. <laughs> Apa bezanya? Apa bezanya? buai ini berhayun-hayun eh. buai ah dalam dunia ni Nadia dia yang cantik Sarianti tak cantik? Ha? Sarianti. Eh, cantik. kena Sari mental. <laughs> Kelemanjep itu ya. Eh, kena mental. Kau tak gila. Tak eh? Jangan nak personal eh. Ternyata kelemahan dari Tapan ya Oh iya yeah, iya yeah. Ini kayaknya bagus nih Buat baju ya Baju apa? Baju seperti ini tuh Tapan kena mental gitu ya Kalau sebut cari anti gitu ya <laughs> Oke okay, next video selanjutnya Eh Pak Nga Eh Johan Pak, Pak Nga buat apa, apa kat sini <laughs> Macam biasa lah Johan Jumpa aku punya followers Followers? <tuk> kan doktor tu selalu memantau aku Eh, kalau memantau bukan followers, follow up <tuk> Itu follow up oh, lama, susah nak anggap kan baik, -baik betul <tuk> <tuk> Eh, Pak Nga Eh, Johan pa pa Pak Nga buat apa kat sini? <tuk> Macam biasa lah Johan, jumpa aku punya followers Followers? Kan doktor tu selalu memantau aku Eh kalau memantah bukan followers, follow up <laughs> Itu follow up Solamak susah nak anggap kan eh? Baik-baik betul <laughs> <laughs> Itulah ya Kenapa saya suka Pak juga sebab itu ya Dia itu kayak apa ya Memang hal itu kayak disengaja dibuat ya Tapi buat kita itu kayak lama berfikir gitu ya <laughs> follow up saya bertanya eh apa ada followers tuh apa dia jadi Telegram ke tiktokers ke apa kok bisa <laughs> ternyata <laughs> aduh <laughs> aduh <bayar. laughs> kangen aduh gua. oke okay, next video selanjutnya cuy oh gak eh kan patutlah meniaga tak apa-apa laku nah uh, uh, ayah tengah meniaga nih ya main-main kat sini lah takut kue basi nanti <laughs> Alhamdulillah. Ah. Kuap. Nah, hormatlah Haji ni. Minta ya? maha haji je. <cuk> ah, ah, maha haji. Apa tak ah, ayah. Ada 100 pun jadi. 100. Yang boleh <cuk> tarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. <cuk> <cuk> Yang boleh tarik-tarik rambut tu. Oh. Janganlah beli pukang-pukang je nak ya, Ayah pernah peniaga eh. ni. Tak ni siapa Atan tu kan nak masuk sekolah. Dia sekarang ni sekolah dah tiga shift lah. Dia masuk semua shift eh. Ah. Sekolah ada si? Adalah dia. Ah, jangan masuk campur lah. Sekolah orang-orang. Ya, orang. Jangan layan dia. Dia tengah high ni. Oh, ah. eh, Takutlah borak eh, dia kan. Patutlah menega tak apa-apa. Dia cocok laku. yang beruntung. Nah, mereka ah. mereka Ayah berdua. Ayah ni. Yang main-main kat sini Takut kuih basi nanti. Apa sangkut punnya gitu ya. Kenapa harus basi <laughs> gitu ya. Anaknya ada sekitar situ. Kok punya kuih basi gitu ya. Nah, Pasal rambut lagi ya? nah, Apa? Tak uh, ya. Ada satu, punya, satu. Yang tak banyak. <laughs> yang <-tari> <laughs> Ini kalimat yang keluar dari mulut JB itu aduh payah banget ya. <laughs> Untung aja pelawak ya seandainya enggak gitu ya Sakit hati orang lain gitu sih Oke okay, next video selanjutnya ladang kambing nah, Aku ni jadi pening jadi confused lah <laughs> Pasal aku bela kambing Apa ni jiran aku tu pun ada membeli juga ha? Jadi bila dah kejadian tu bercampur Bercampur sekali semua warna hitam Aku tak tahu mana satu kambing aku Oh susah tu Iya Jiran kau bela apa? Dia bela lembu Ya <laughs> Confuse kala tak apa. Lebung dengan kambing pun tak nak bela. Kenapa? Hey. Eh, tak dapat bela, tak apa bela. Ladang uh, kambing. Ha. Aku ni jadi pening, jadi confused lah. Pasal aku bela kambing. Uh -huh. Aku ni, jiran aku tu pun ada membela juga. Uh -huh. Jadi, bila dah kejadian tu, bercampur. Bercampur sekali. Semua warna hitam. Aku tak tahu mana satu kambing aku. Wah, susah tu. Ya. Yeah. Jiran kau bela apa? Dia bela lembu. Ya Allah kompius kalah tak apa lebu nak kambing pun tak nak bela kenapa <tuk> eh hey, hey, tak dapat bela tak apa beza <tuk> ladang ladang kambing saya berupaham juga ya warna ya enggak jadi masalah warna gitu warna hitam semua tapi Masa sih enggak bisa bedakan kambing dengan apa sembu gitu <tuk> aduh swipe <Suai>. okey <tuk> Emang cocok sih mereka berdua ini, cuy. Aduh, sayang banget ya. Aduh <laughs> Oke, <Okay. coughs> mungkin uh, sisa dua video lagi, cuy ya. Sisa dua shot lagi, orang kita istirahat, cuy. ya, Aduh, ini udah cukup membuat saya terhibur sih, cuy. Oke. Okay. Ah. Ma. Oke, okay, ini saya ah, pernah ah, liatin sih. Ma. Sudah cakap kangen. Uh, Sudah. Uh, Ayo. Kau jangan nak tinggikan suara kau depan mak, ya? Tangan jangan berapa-apa, ya. jatuh barang kedai ni, jarak barang. Mak kau ni, kau tahu tak? Kau boleh lebih bandar harta, Sukri. Mak kau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur, nyamuk nak hinggap. Mak kau cekak leher nyamuk. <tong> kau tahu, abah basuhkan lampeng oh, kau. Oh, belum pernah lihat Temukan ini, kau. Cek. Abah tengah gini, pum, air ke muka. <tong> kau, <tong> tak, mak! Masih saya nggak pernah lihat ini sih. depan Iya belum ini sih. Mangkau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur. cekak ada aja ya. Kalimat yang keluar ya. Spontan. Abah tengah gini, puk air ke muka. <laughs> okay, okay, okay. Next. Next. Tak sampai dua eh. Awak suku nombor berapa? Saya Israhim lagi. Peguam Melayu nombor 1 di Malaysia. Hm. Awak tak sesuai nombor 1. Awak elok nombor 3. Nur <laughs> Awak dah cuba kan. Duda pun dah, bujang pun dah. Apa kata trailer laki orang pula. <laughs> Janganlah aku sangat. Apa sih? Awak Awak suka nombor berapa? Saya peguam bela nombor satu di Malaysia. Hm. Awak tak sesuai nombor satu. Awak elok nombor tiga. Apa? Eh, awak elok nombor tiga. Maksudnya... Awak dah cuba kan? Duda pun dah. bujang pun dah. Apa? Awak dah cuba Duda pun dah. Eh, single bunda apakah ga? lelaki orang bla. Apapun gitu. kalau lelaki orang ini, jangan lupa senang sangat. Mereka bahas masalah pribadi atau gimana sih? Ini kan sepatutnya ni nian Ulang ulang okay, satu abang, kali lagi abang. lagi. Abang, awak suka nombor berapa? Saya peguam bela nombor satu di Malaysia. Hm. Awak tak sesuai nombor satu. Awak elok nombor tiga. <laughs> nah, awak elok nombor tiga, duh. Masih cantik aja ya gitu ya. pesonanya gitu ya. Nomor tiga. Masih nomor tiga mungkin ini sih ya. Apakah pemilihan partai atau gimana sih kok. Gue oleng dengan. Coba kan. Duda pun dah. bujang pun dah. Apakah itu terlaki orang pula. <laughs> nah kalau ini saya mengerti gitu cuy. Kayaknya memang bahas bahasa masalah pribadi gitu ya. Era Rafa masih cantik aja gitu ya. Padahal udah berumur gitu ya. Dan memang dia paling banyak ya jadi bintang tamu sih, menurut saya di sepatu Reniyan cuy, paling banyak gitu. Oke, okay, ini video yang terakhir cuy ya, video yang terakhir tiga dua. Ah, ini saya pernah lihat ini cuy, ini kayaknya <laughs> pada orang tua jadi orang tua semua di sini. Malu belaga, kan, apa punya? Uh... Oh, tak boleh. Masih oh, uh, iya, iya. paling nampak sangat. Ah, uh, salah. Eh. <laughs> kalian <laughs> ni share share okey eh? <laughs> dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam <laughs> tak, masih sempat belum start lagi masih sempat memang start sempat lagi. tapi saya, sempat. saya tu kat ah. <laughs> saya kena banyak fikir ke depan banyak fikir ke depan bila Kak Umar tengah makan tadi ai cakap ah. <laughs> salam <laughs> boleh eh, uh, saya, <laughs> Tak boleh salam ke eh, di sini lucu banget untuk di share kan, ya Mata okay, tak, tak berapa nampak sangat. Haa, ah, salam je lah. Dishir. Ya. Dah lama-lama rasa macam wugi pula tak salam. Tidak, <laughs> lagi. <laughs> tak, masih sempat. Belum start <laughs> lagi. Memang sempat. Memang sempat tapi saya tu kan. Saya Bak. kena banyak fikir ke depan. Banyak yang fikir ke depan. Bila Kak Umar tengah makan. Tadi, I cakap. Uh. <laughs> salam, boleh? Okey, okey, okey. Oke sih, akhirnya rasa kangen saya terhadap uh, lawangan lawakan sepatu terbayar di video kali ini cuy ya Daripada saya tengok sendiri, mending saya akan share gitu ya Bagaimana saya kalau melihat lawangan lawakan dari sepatu reunion gitu cuy ya Walaupun ada beberapa video yang memang saya sudah tengok di video uh, kali ini Tapi apa ya Yang namanya komedi ya, sekali lagi Yang namanya komedi menurut saya sih gak ada matinya sih Ya walaupun nanti saya... Uh, kalau diberi umur panjang saya udah tua Dan tengok ini lagi Pasti saya bakalan tertawa Saya akan tertawa lagi gitu cuy Karena ya saya cakap tadi cuy Yang namanya komedi tuh gak ada matinya gitu ya Coba orang tengok kembali ya Lawakan-lawakan yang korang sudah tengok Berapa kali gitu ya Apakah korang masih tertawa atau tidak Kalau memang korang tak tertawa lagi Berarti Humor korang dengan humoris saya itu berbeda gitu ya Cara korang menanggapi lawakan itu seperti apa gitu ya Kalau saya sih Walaupun saya sudah tengok berapa kali ya Contoh kalau kita mereaksi Contoh kita kalau tengok lagi film-film uh, Piramli Yang kelakar-kelakar Pasti tertawa lagi sih Saya sudah tengok berapa kali film-film Piramli Yang kelakar tetap saya tertawa gitu sih Apalagi adanya tompel gitu ya Saya tetap tertawa Walaupun saya sudah tahu alur ceritanya bakal seperti ini, dia cakap seperti ini, saya tetap tertawa gitu ya. Ya mungkin karena humor saya itu berbeda dengan kurang juga gitu cuy ya. Intinya rasa kangen saya dengan lawakan-lawakan sepatu terbayar di video kali ini cuy. Oke? Okay? Saya terhibur, saya harap koran juga sedikit terhibur lah cuy ya Sedikit tertawa dengan lawakan-lawakan lama dari Jeb Sepatu Suaim Sepatu, Rahim Sepatu, Pak Ya Sepatu gitu cuy ya Oke dan mungkin itu aja, mungkin saatnya saya pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan thank you next, thank you next, dan thank you next Bye